Siap, selamat datang teman-teman di channel pencarian. Tentu saja, siap. Di mal kalau bukan pencarian slot-slot gacor hari ini, anjay gggaming guys ya adik-adik. Slot-slot kesepian, anjay kesepian. Hari ini seperti biasa kita akan mencari maksud maxrot lagi ya, berada brother beradarku semua. Semoga minimal ketemulah jp jp-nya, tuh. Gak berharap maxrot lah yang penting JP aja dan profit. Malik itu gas Come on.